Slim Trifinity Berat badan saya berangsur turun Slim Trifinity dan aku konsumsi selama 2 bulan benar-benar bener detox racun-racun secara alami <San> bener bikin BAB ya, aku lancar banget Luang air, air besar dan lebih lancar <San> Seluruhnya tahan nafsu makan, membantu membakar lemak selama kalian tidur. Untuk aku yang punya penyakit lain itu Tak bermasalah sama ini, nggak bikin lemas, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia tidak mengganggu masalah mahku. Serta nggak menyebabkan aku pusing dan juga muak. Nah, sekarang berat badan saya sudah turun sekitar 9 kilo. Saya sudah 11 kilo loh turunnya. Aku udah konsistisi ini selama seminggu turun 3 kilo. Khususnya bagian perut yang terlihat lebih kecil lu como aconteceu, sento